Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Allahumma wa shalli ala sayyidina wa lana Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi, di sini di Alakolam Jaya, teman, -teman. Uh, semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dijauhkan dari berbagai mara bahaya dan penyakit, khususnya penyakit corona. Salli. Baik, teman-teman. Uh, pada kesempatan kali ini Uh, kami akan membahas sesuai dengan Thumbnail Itu tentang IC regulator IC 7805 itu adalah IC regulator Atau IC yang berfungsi untuk menurunkan dan menyetabilkan tegangan Fungsi utamanya uh, Kalau di Thumbnail kan uh, IC charger HP Seperti itu gunanya tidak selalu untuk charger HP sih sebetulnya tapi untuk kali ini kami akan buktikan bahwa uh, IC itu bisa untuk ngecas HP apa tidak seperti itu <tuh> uh, IC 7805 itu punya komplement komplement itu persamaan ini yang teman-teman sering keliru atau sering salah uh, membedakan bentuknya sama tujuh delapan dan tujuh sembilan nah seperti di gambar ini eh, yang sebelah sebelah kanan saya ya tujuh delapan kosong lima dan tujuh delapan tujuh sembilan kosong lima secara umum kami sudah pernah membahas ini seperti itu di video di atas itu eh yang tujuh delapan kosong lima kaki pertama itu in kaki kedua itu ground Kaki ketiga itu odd, ya. atau kaki kedua common di buku-buku itu ada disebut common uh, ground seperti itu. Kemudian 79,05 Komplementnya itu berbeda ya kakinya ya. Kaki yang pertama itu bukan in tetapi ground. Kaki kedua justru in dan kaki nomor tiga itu out Jangan sampai terbalik teman-teman. Oke. Okay? Uh, Komplementnya ini kami bahas di video yang uh, saya ulangi di video yang di thumbnail yang di atas ini sudah kami bahas seperti itu banyak sepa, uh, banyak sekali uh, IC ini ya uh, dua angka di belakang itu menyatakan nilai keluarannya kalau 05 berarti 5 volt 12 berarti 12 volt terus sampai 18 24 seperti itu di pasaran saya pernah menjumpai yang 24 oke okay? sebelum itu karena ini tuh HP teman-teman butuh yang namanya uh, soket atau konektor ya soket uh, USB mikro kalau nggak salah itu yang female nah pinnya seperti ini jangan sampai terbalik teman-teman jangan sampai terbalik oke okay? kita harus praktek dan membuktikan ini benar apa tidaknya bentuknya seperti ini teman-teman ini yang yang khusus yang 7805 kelihatannya. Susah sekali ya fokusnya ya. Ya. Ya, fokus yaitu 7805. Kami punya banyak di sini. Selalu akan kami jual di online marketplace juga. Oke. Okay. Ini in ground In ground out, gitu ya. Kemudian untuk IC di sini eh masih untuk soket soket USB uh, mikro. Ya. Kalau dibeginikan kaki nomor satu, dua, tiga, empat. Nomor satu ini positif, yang empat ini adalah negatif. Yang dalam itu data FXTX. Oke, okay. kalau lihat dari belakangnya seperti ini dibalik begini 1,2,3,4 kami sudah solder dengan yang eh, kabel yang warna merah seperti itu teman-teman oke okay? eh, sebagai power supply nya kami menggunakan adaptor eh, di 12 volt ya teman-teman bisa menggunakan trafo apapun asalkan eh, nanti Uh, jarak dari ini jarak dari 7805 nya ini tidak terlalu jauh jarak tegangannya ya oke okay. di sini kami sudah menyediakan kabel kabel data ini apa uh, yang male nya ya ini female ya yang cewek seperti yang di ini tadi oke sambung begini kemudian yang ini kita bengkokkan seperti ini ini dicoba ini murni tanpa uh, elko yang di di luar ya maksudnya di outputnya tanpa elko seperti itu ya. Saran kami nanti kalau teman-teman mau nyoba sendiri di sini kasih LK kasih LK biar uh, tegangannya lebih stabil dan tidak mengganggu seperti itu karena nilai apa tegangan dari listrik PLN itu uh, naik turun ya dan di sini di inputnya ini teman-teman saya sarankan juga pakai trafo seperti itu oke okay. kita rangkai. Ini yang ground di tengah. Ini intinya hanya menurunkan. kita akan membuktikan bisa apa untuk HP. Kemudian yang positifnya di sini outnya ya. Ini outnya. Oke, ini hanya untuk dicoba. Oke, okay. yang ini ground kita taruh di sebelah sini. Oke, okay. yang ini adalah uh, oke okay. positif. Oke, okay. susah ya. Dulu begini, kami akan ukur di sini, teman-teman. Ya, di sini oke, tancapkan dulu ini. Ini tancapkan ya, kami akan ukur dulu tegangan keluarannya sebelum ke HP. Di sini ground, di sini, di sini ground, di sini yang out 4,9. Jadi, eh, kenapa ini disebut dengan IC charger? Karena... Tegangannya rata-rata uh, Keluarannya Tidak jauh dari 5 Ini ada toleransi ya, Seperti itu Dan ini juga IC ini juga sering disebut Dengan IC digital Karena di robotika microcontroller Itu kami Sering menggunakan Untuk Itu ya Untuk robotika ya Di 7805 Oke okay. Sudah kami sambungkan Ya dengan ini kami akan coba ke HP oke sudah ada HP atau tablet ini sebetulnya sudah sudah terisi teman-teman sudah terisi berapa persen ini berapa nggak oh, kelihatannya nggak fokus nah, sebentar Ini sudah terisi. Berapa persen ini? 92, teman-teman. Cuma teman-teman nunggu. Ah, 92 ya. 92. Ah, 92 ya. Tanpa tercharger, kami akan tes coba. Dan bagaimana hasilnya? Ya, ya ada notifikasi atau kode Uh, Ngeces, kita akan lihat 92 itu ke 9, 92 tadi ya 92 ke 93 ke 1 persennya itu berapa menit kita tunggu dulu ya. tunggu 1 menit lah gitu dan sejauh ini uh, ini hangat teman-teman ya ini kemungkinan karena Ini 12 volt ya Ini hangat Ya Nanti kalau teman-teman mau membuat Ya ini hangat ya Suhunya Sebentar saya lihatkan dulu di ini Oke teman Ini hangat teman-teman ya Suhunya berapa 3 Wow. Ini suhunya teman-teman antara 30 30 sampai 34 ya suhunya jadi cukup-cukup ini ekstrim menurut saya ya oke okay. intinya sih bisa cuma ini wow ini naik ini nah ini. Ini, ini, ini, ini. Nah ini 55 ini ini serius ini sekian memang 60 ya 60-an ya 60-an jadi ini uh, bisa saya bahkan recommended untuk charger HP, cuma tegangan inputnya jangan 12. Ya. Kami kan di sini tegangan inputnya 12, nah, Itu, yang ini, yang ini. Nah, yang ini kan 12 volt ya. E, jaraknya terlalu jauh juga, kan ini juga harus dikasih e, rangkaian apa komponen lain, seperti Elco atau kapasitor ya, seperti itu. Kemudian, ini juga harus dikasih heat Seperti itu Kalau untuk menggunakan yang ini Ini panasnya sekian teman-teman Dan eh, ini sudah sekitar 2 menit berlalu Dan Ini Ini, ini nge tidak ya Tadi nge sih. sih oh, Ini sudah tidak sudah nge ini Mungkin karena terlalu panas ya Oke okay, teman-teman intinya itu, intinya IC ini bisa untuk charger HP tadi sudah dibuktikan Cuma uh, untuk kelanjutannya harus teman-teman uh, rangkai similikan rupa Agar menjadi uh, rangkaian yang stabil, tidak panas, tidak banyak membuang energi ya seperti itu Oke okay, teman-teman Semoga tutorial singkat ini Bisa menjadi pencerahan Buat teman-teman bisa manfaat barokah dunia akhirat apabila ada kesalahan Saya cara pribadi dan astana nama lembaga Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh